Oke, balik lagi sama gua Raffi, di channel Raffi Kabiang Pastinya, gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat, apakah senang, apakah sedih, apakah bahagia, apakah galau, apakah bingung mau ngapain? Ya, semoga kalian semua di sana baik-baik aja ya, dan semoga video ini menghibur kalian. Gua mau reaction meme, meme, meme ya. Ya, semoga menghibur ya. Kita langsung aja menuju ke videonya sebelum itu jangan lupa dong di like dulu, di komen, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang Dan jangan lupa di subscribe Dan di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi <tuk> Oke mari kita awali awal tahun ini dengan review Kok review? Ayuh. Reaction meme atau meme Oke langsung kita meluncur ke meme meme-nya meme, meme Oke langsung aja kita ke meme yang pertama Aku masih ingat jelas betapa gemetarnya aku saat melihat fotomu bersamanya Gokil gokil Ini yang buat apa... Aku... Aku lagi nonton India bagaimana sih kata-katanya bagus banget tapi kenapa fotonya ini? Ya? kata-katanya bagus tapi galau banget. Aku masih ingat jelas betapa gemetarnya aku saat melihat fotomu bersamanya. Aku masih teringat. Aku masih ingat jelas betapa gemetar. <gcos> <gcos> Drama sekali ya ini. Kenapa fotonya ini? Orang ini jongkok. Ya. gue nggak tahu ini orang siapa lagi. Komandan 88 anjing ini, ini judi ya. Anjing ini, Spikles. Gak apa-apa, tapi cuma sedikit sakit. Iya, pengen teriak kon, konci motor. Ternyata gue banyak temennya ya di sini. Bedanya gue jadi Jos. Jozz, apa itu Josh. Aja lihat dia dating sama ceweknya. Ah, gimana sih? Sakit nggak apa apa kok. Oke, kita next. Masih, ya lumayan lah ya, lumayan lucu dikarena foto orang ini lucu anjing. Oke, nih yang kedua dari Maisadra TP. Akan hadapi semuanya, walau agak plot twist sedikit. Ini masih kebanyakan nonton film nih. kata kata plot twist anjing. Film-film misteri biasanya plot twist, plot twist gitu tuh. Ya kan? Please. komentar komentarin ya. Slide akhir balik kalau gue. Ah, slide terakhir kebalik kalau gue. Kalau siang stres mulu, kalau malam ngetawain meme. Iya yeah, benar, people come and go tapi jangan pergi semuanya juga kali oh nggak ada kali jangan pergi semuanya juga anjing gua tau nih suasananya nih ini suasananya pasti tadinya lagi kumpul sekolah gitu ya ini orang tidur dan ditinggalin sama temen-temennya anjing tinggal sendiri tapi ya bener juga sih nih kata-katanya Iya bener people come and go Iya tapi jangan pergi semuanya Iya jangan pergi semuanya Sisain ke satu dua Soalnya nanti kalau stress bingung mau cerita sama siapa Kalau semuanya pergi Pusing mikirin hidup Terbang bareng ikan hiu seru waduh waduh, waduh, waduh absurd sekali pikiran kamu ya Yang ketiga nah, Yang ketiga masih masih di slide yang sama. Eh masih di postingannya sama tapi di slide yang berbeda. po ame ame belalang kupu-kupu. Siang ngetawain meme, kalau malam stress mulu. Emang di umur-umur remaja-remaja sekarang kayak gua gitu ya. Enggak tahu kenapa kayak kalau malam itu jadi tempat buat mikir deh. Jadi suasana buat mikir tapi enggak selalu sih gua lebih banyak ketawa-tawa gara-gara video-video lucu juga apalagi gara-gara ginian juga nih meme-meme gak jelas anjing meme-meme lucu oke next beli momogi beserta chiki selamat pagi orang yang tak bisa kumiliki gokil ini kalau video udah ada backzone ini anjing ngasih momogi beserta Ciki Selamat pagi orang yang tak bisa miliki. Ayo mas Mungkin sekarang <tuh> Anjing pasti dah Anjing, anjing, anjing Kalau <tuh> enggak selebel Anjing, anjing Kata-katanya bagus Tapi kenapa fotonya itu sih? Merah putihnya gue suka nih Kayak bendera Indonesia Tapi ini kenapa anjing? Pakai baju Brazil nih, Neymar anjing! <tik> ah, gembel, gembel. <tik> Terima kasih aja, ya, sayang loh. <tik> FB, pokok-pokok minimal jadi orang tuh, jangan kebanyakan bacot ya. Tolong anjing, ngegas, bangsat, ngegas, ngegas, Neymar. Terlalu mengejek ya <laughs> Oke okay, next Aduh ini lucu banget lagi Langset. Lain kali Kalau bercanda bilang ya Biar aku ketawa Bukan jatuh cinta <laughs> Endingnya pasti gitu tuh Ada yang orang kulit hitam Uuuuh. Lain kali Kalau bercanda bilang ya Biar aku ketawa Bukan jatuh cinta tuh Khususnya untuk para kaum-kaum PHP, kaum-kaum ghosting, kaum-kaum yang bahasa tubuhnya itu pengen minta deketin gue dong, deketin gue dong. Begitu dideketin ngejauh, kan anjing ya. Ini nih, cocok nih kata-katanya nih. Makanya jangan baper sama ketikan. Iya juga sih. Iya juga sih nih, bener nih. Makanya jangan baper sama ketikan. Ya tapi ya gak tahu deh cerita apa orang beda-beda kali ya yang ngetik jari yang sakit hati uh gokil gokil gokil gokil udah fotonya pakai alien anjing megang balon kayak hidupnya sedih gitu kayak udah gak ada masa depan gak ada pekerjaan Oke, gara-gara cewek semuanya hilang gak tau mau ngapain mati aja lu goblok gak tau boleh tapi jangan kelamaan sehari dua hari udah jangan berlarut-larut ya iya sih biar generasi kita tuh bukan generasi galau anjing generasi yang keren gitu ah kok gue jadi marah-marah ya kan ini mah re eh, reaction biasanya ketawa-tawa ya oke kita next deh tahun ini paling berat tahun ini paling berat tahun ini paling berat tahun ini paling berat lu kiloin aja tolol ini class of the day anjing gue suka lagi anjing tahun ini paling berat tahun ini paling berat kiloin aja tolol <tuh>, anjing lucu lucu ini gue suka dia anjing mukanya dia lagi anjing muka bocil kematian anjing berat-berat padahal setiap hari cuma rebahan doang ih bener nih Biasanya orang-orang yang ngomong berat-berat gini kerjanya di rumah tidur-tiduran doang gak, lu? gak ada tuh usaha bantuin maknya nyuci piring, nyapu rumahnya, atau keluar cari kerjaan Gak ada tuh Beliau ini bukan beliau Ah gimana? Goblok oh, lu. Beliau ini lama-lama kelamaan Kontol ya komen-komen kalian ya Saya baca tapi tidak berfaedah ya Bajingan, bajingan tahun ini paling berat tahun ini paling berat lu kiloin aja kok ada anjing ini the best quotes ini anjing the best quotes of the day anjing anjing mantap oke okay, kita next hidup ini terlalu kurang ajar untuk aku yang nangis kayak fajar itu lu ya bukan gua ya gua mah kagak cengeng anjing Ya kalaupun nangis mungkin karena sekali dua kali udahlah cukup gitu nggak usah lu nangis. Ya tapi kalau Fajar kayaknya mau jualan anjing dia mah nangis tuh buat jualan biar dapat duit. Kalau lu nangis ngarapet cewek dapat duit. Tolol, eh ya <tuh> Ada jerawat air mata turun ke sini ke hidung. Ini kayak emot mulutnya aneh aneh anjing orang pada kayak fajar anjing ya generasi-generasi kita rata-rata tuh kayak fajar anjing dikit-dikit nangis nangis nangis nangis ditanyain ada orang tua atau enggak katanya enggak ada tapi ayah sama ibu ada hmm, emang pajar suka-suka pajar anjing oke okay, kita next aku bukan pemalas aku sedang menjalankan mode hemat energi bajingan Cuk, ngeles terus anjing males-males aja bangsat mode-mode hemat energi anjing <laughs> anjing lu gadget anjing lu HP terus lakukan jangan dengarkan perkataan orang lain the best the best the best the best nggak rebahan cuma lagi horizontal body battery saving mode ini nih yang kayak gini kayak gini nih kaum-kaum bajingan nih Ngeles mulu anjing, cuman lagi horizontal body anjing horizontal body goblok, goblok. <laughs> Terus hematnya sepanjang kasih ibu tak terhingga anjing. Wadigan <laughs> anjingan, anjingan. oke <Okay>, kita next. <sighs> Aduh ya Allah, ini bapaknya siapa sih anjing anjing? Ini hidup apa acara tonight show ya bercanda terus bercanda terus saya emang emang anjing bercanda terus ini udah oh, nggak tahu ini saya pak cewek apa saya emak cowok tapi ada pitanya anjing ada pitanya ini punya cewek anjing ini punya cewek anjing apa ini punya bocah anjing goblok maksudnya ada kecil di karetin anjing anjing emang orang Indonesia kreatif sekali ya dunia emang bercanda yang serius di akhirat kalau udah bawa bawa akhirat ini ngeri cu anjing asli dah. <tuh> Oke kita next. Tolong nih, bapaknya siapa? Tolong komen. Itu bapaknya teman saya bang, atau ada yang tahu, atau tetangganya, atau siapa-coba? Tolong di komen nih siapa anjing Fotonya begini ya, Kok bisa ya, cewek jarang mandi, tapi badannya tetap wangi. Hmm. Itu namanya ngecit bro. Dia itu kalau pakai parfum bukan disemprot, bukan di uang gini diminum itu kencingnya aja mungkin wangi <tuh> enggak tapi rata-rata tuh cewek kalau wanginya berlebihan suka ada loh yang nggak mandi tapi pakai parfum tuh ada dan pakai berlebihan jadi kesannya tuh wangi banget padahal dia nggak mandi nutupin karena dia nggak mandi ada tuh gue punya temen tuh yang begitu tuh cewek lagi FB makasih FB. Kenapa FB FB gini ya dari Facebook gitu maksudnya. Makanya patut dicurigain kalau ada orang yang dia nggak jalan sama cewek, dia nggak ada kepentingan apa apa terus tiba-tiba wangi yang tadinya biasa aja atau nggak wangi gitu. Patut dicuri Jangan-jangan dia tidak mandi cuma pakai parfum anjing. <laughs> Oke okay, next Lu jelek tapi penyayang binatang Suka bantuin pak RT Kerja bakti peka, Gak sombong Tapi tetap aja lu jelek Iya anjingnya memang jelek <tuk> Iya kalau jelek mah jelek aja Makanya suka bullshit tuh ada Tawa atau cewek ngomong Gue tuh ngeliat lu gak dari fisikal Tapi dari kebaikan lu dari Ah bullshit anjing Lu kalau jelek mah jelek aja anjing Oke okay, next Perkara pacaran emang aku selalu gagal Tapi kalau dekat doang gak jadian aku top global anjing. <laughs> Kasian anjing, fotonya kasian anjing Badannya kurus, kering kerontang anjing <laughs> Laksat, lucu banget lagi nih kata-katanya anjing Anjing anjing, oke okay, kita next Prinsip gue simpel lo suka cindo kita temenan anjing. Ini yang kayak gini kayak gini ini generasi generasi rusak juga ini sebenarnya ini cindo cindo pasti bokep kan maksudnya kan gue paham anjing pasti bokep kan lu kan nyari cindo cindo kan. Dongo dongo oke kita next. Review HP memanglah epic tapi pernah nggak sih lo review ada yang udah nonton belum video ini wah kacau anjing videonya. Enggak ini orang Indo apa bukan sih kayaknya bukan orang Indo bahasanya bukan orang Indo deh. Apa gua enggak tahu bahasa daerah mana mungkin gua enggak tahu sih. So. <laughs> coba nih, yang tahu tolong di komen Bang. Gua udah liat videonya, gua belum sih sebenarnya. Padahal tadi baru bilang udah, Bangsat, bangsat. Ah. Review dosa lu selama upload posting negatif dong Waduh kacau kacau kacau. Oke segitu aja Video reaction meme gua kali ini semoga menghibur buat kalian dan kalau ada kritik saran silahkan di komen kalau ada bang gue setuju bang, ini, ini, ini ini kalian punya pendapat silahkan di komen juga dan jangan lupa di subscribe dan di share ke teman teman kalian biar teman teman kalian tahu dan channel gua berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi so gue Rafi cabut